update dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita mendapatkan info spesial bahagia dari Bang Ariel persahabat ya di akun pribadinya Bang Aryo mengunggah sebuah info bahwa tentunya sore hari ini bakal hadir kembali acara Poleske.poinlesi di vidio.com Parsabati ya, dengan episode terbaru Tentunya kita harus selalu support, selalu dukung untuk karya-karya dari inilah kesayangan kita. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Ariel. Di situ dikatakan, Leslie Love, pernah enggak sih merasa enggak percaya diri? Ternyata penyebabnya itu bisa dari banyak faktor loh. Bisa dari keluarga, ekonomi, bentuk tubuh. Dan lain-lain Dede juga pernah juga loh ngerasa Gak percaya diri waktu manggung Nah ada yang bisa tebak faktornya Dan gimana solusinya saat itu Temuin jawabannya para sahabat ya Di acara Poles Kepoin Lesti hari ini Eksklusif di video.com Itulah info Tentunya untuk kita semua para fans Bahwa harus nonton Dan dukung terus karya-karya Dari idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah spesial banget ya, ini momen ketika Rizky Bilar di lokasi syuting kejailan ya, tentunya membuat kita semakin ketawa para sahabat ya, lagi-lagi tentunya tingkah laku dari Rizky Bilar mampu membuat para fans ketawa bahagia, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran untuk syutingnya Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Tehalisna, persahabat ya. Tehalisna memposting sebuah postingan foto terbarunya. Ini lokasinya masih di Cianjur, persahabat ya. tepatnya di rumah di DLSD. Ada sebuah kalimat caption yang sangat luar biasa dituliskan. Hidup adalah pertanyaan dan bagaimana kita menjalaninya. Itu adalah jawabannya. Alhamdulillah untuk hari kemarin bismillah. Untuk hari ini insyaallah untuk hari esok. Tentunya bismillah sahabat ya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan tentunya teh Lisna juga bisa selalu menjaga diri oleh sedikit corak. Ada sebuah kalimat komentar yang diberikan dari fans, salah satunya dari akun Melodi Kartun Underscore mengatakan, "Masya Allah, kabar Allah semoga kesabaran kita, Allah perluas amin, bahagia terus kalian semua." Terus sahabat ya, tentunya dukungan support hingga... Respon yang sangat positif diberikan selalu untuk keluarga Leslar. Berikutnya juga Telisman mengunggah sebuah postingan terbarunya di IG-nya sahabat ya. Ini tempat lokasi di rumah Adek Lesli yang sangat indah pemandangannya. Alhamdulillah tentunya mereka baik-baik saja persahabatnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu memberikan vitamin dan kejutan bahagia untuk kita semua. Selanjutnya kita lihat juga sebuah unggahan spesial dari akun Rizky Bilar Pak sahabat, ya Bang Bilar mengunggah sebuah postingan terbarunya nih Wow, bakal ada kejutan apa lagi yang diberikan Apakah proyek terbaru? Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan jawabannya Pak sahabat yang langsung dari Rizky Bilar Apapun yang dilakukan kita tetap support, kita tetap dukung dan kita doakan yang terbaik untuk abang Rizky Bilar